untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Juni tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Cancer di bulan Juni tahun 2020, pertama support energi di dalam kategori kartu kesehatan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori kartu keuangan. Selanjutnya support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan Selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 Dan jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan Ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Cancer di bulan Juni tahun 2020 Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, di dalam kategori kesehatan sobek kanker di bulan Juni tahun 2020 dan kartunya adalah Ace of Swords secara umum es of itu diartikan permulaan awal mula ataupun ingin memulai jadi untuk kesehatan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 kesehatannya sudah memulai pulih ataupun kesehatannya mulai membaik dan tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Juni nanti seorang cancer akan memulai hidup sehat dan memperhatikan serta mengontrol kesehatannya agar kesehatannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dan di sini juga kelihatan bahwasanya seorang Cancer akan dibantu seseorang untuk mengontrol serta memperbaiki kesehatannya di bulan Juni tahun, 2020 dan untuk support energi yang dia dapatkan adalah Kenaik Offshore. Secara umum, Kenaik Offshore itu diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi, di sini kesehatan seorang Cancer akan memulai hidup yang sehat dan. Seorang Cancer akan memulai serta mengkontrol kesehatannya di bulan Juni tahun 2020 dengan bantuan seseorang. Jadi, di sini kelihatan kenaik opsi itu adalah seorang tenaga medis atau seseorang yang paham kesehatan, dan disinilah seorang Cancer akan sering mengunjungi seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang tenaga medis yang dapat menunjang kesehatan seorang Cancer akan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 adalah second open tackle ataupun tujuh koin. Secara umum seven open tackle itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan dan dalam hidup selalu melihat peluang yang jauh sehingga peluang yang dekat ia lupakan. Dan di sini keuangan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 keuangannya di dalam kategori posisi stabil namun lama-kelamaan tabungannya akan semakin menipis dan di sini kelihatan keuangan seorang cancer akan sedikit menipis dikarenakan ia selalu mengkontrol kesehatannya dan disinilah seorang cancer akan berusaha untuk memperjuangkan keuangannya agar lebih bagus lagi di bulan Juni nanti dan di sini seorang cancer melihat peluang yang jauh sehingga melupakan peluang yang dekat dan disini juga kelihatan peluang sangatlah dekat kepada seorang cancer namun seorang cancer tidak menghiraukannya dan peluang tersebut dapat menunjang keuangan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 lebih bagus lagi dan semakin meningkat dan untuk support energi yang dimiliki oleh seorang cancer adalah King of pentacle secara umumnya King of pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah senior serta lebih tua dari seorang cancer tersebut Di sini keuangan seorang cancer akan semakin menipis di bulan Juni tahun 2020 dikarenakan ia selalu mengkontrol kesehatan dan di sini seorang King of Pentacle memberikan saran kepada seorang cancer agar melihat peluang agar melihat harapan yang ada untuk memperjuangkan keuangan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dan disinilah seorang pria tersebut akan memperlihatkan peluang yang ia dapatkan dan peluang yang ada di depan mata seorang cancer agar keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dan untuk karir pekerjaan seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 adalah Ace of One ataupun satu tongkat secara umumnya Ace of One itu diartikan memulai pekerjaan awal mula pekerjaan serta memulai bisnis yang baru dan di sini kelihatan karya seorang cancer di bulan Juni tahun 2020 adalah berusaha ataupun berencana memulai bisnis baru ataupun pekerjaan yang baru yang dapat menunjang karir dan pekerjaannya lebih bagus lagi di bulan Juni nanti dan sekaligus menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 di sini kelihatan bahwasanya karena seorang cancer pekerjaan seorang cancer akan ia mulai dari nol dan ia akan berusaha bangkit untuk memperjuangkan karir yang lebih bagus lagi yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi dan disinilah peluang yang satu ini ditunjukkan oleh seorang King of Pentacle sehingga di kartu karirnya adalah memulai suatu pekerjaan yang baru dan untuk sempurna energi yang dapatkan oleh seorang cancer adalah page of one secara umumnya page of one itu diaplikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan disinilah kelihatan seorang cancer berusaha bangkit dan memulai pekerjaan serta usaha yang baru dengan dukungan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri ataupun anak saudaranya dan untuk kartu hubungan asmara seorang cancer adalah two of cup ataupun dua piala secara umumnya two of cup itu diaktifkan bertemu pasangan ataupun bertemu seseorang dan memiliki komitmen jadi untuk hubungan asmara seorang Cancer di bulan Juni tahun 2020, seorang Cancer akan bertemu dengan seorang pasangan yang tepat yang ia idam-idamkan serta yang ia intimpikan selama ini. Dan disinilah seorang Cancer akan memiliki komitmen bersama pasangan untuk melangkahkan kaki dan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini pasangan akan menanggapi serta merespon positif atas ajakan seorang Cancer sehingga pasangan akan menyambut dan memberikan senyuman kepada Cancer apabila Cancer mengeluarkan kata-kata ingin mengajak serius bersama pasangan. Dan untuk support energi yang dimiliki oleh seorang Cancer adalah King of Sword. Secara umum King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya yang di dalam kategori ini disebutkan bahwasanya seseorang yang sangat dihargai ataupun yang dipatuhi oleh seorang Cancer. Jadi di sini seorang Cancer sudah bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan di sini King of Swords itu merupakan orang tua dari pasangan dan orang tua dari seorang cancer tersebut sehingga di sini seorang cancer mendapatkan restu dari orang tua untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dan untuk kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak cancer di bulan Juni tahun 2020 adalah Judgment secara umum Judgment itu diartikan kesempurnaan ataupun semua yang ia butuhkan ia dapatkan dan jika kartu Judgment kita gabungkan dengan kesehatan seorang cancer di sini kelihatan seorang cancer akan memulai ataupun mengkontrol kesehatannya di bulan Juni tahun 2020 dengan bertemu seseorang ataupun dengan mengunjungi seorang tenaga medis dan tenaga medis tersebut akan memberikan masukan yang positif sehingga kesehatan seorang kanker akan lebih bagus lagi dan dekat gamen di menggambarkan kartu kesempurnaan yaitu kesehatan seorang kanker akan mendekati kata sempurna ataupun mendekati kata fit bugar 100 di bulan juni tahun 2020 dan jika kartu The kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang kanker di sini keuangan seorang cancer memang mulai menipis di bulan Juni tahun 2020 karena kan pengeluarannya di dalam kategori kesehatan dan di sini seorang king of pentacle seseorang yang memberitahukan peluang kepada seorang cancer agar keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 ia jalankan dan ia dapatkan sehingga The Judgment disini menggambarkan bahwasannya keuangan seorang cancer akan semakin bagus meskipun pengeluarannya semakin banyak dan di disini masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada seorang cancer akan dijalankannya sehingga dapat menunjang keuangannya semakin meningkat dan semakin bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 selanjutnya jika kartu karir pekerjaan kita gabungkan dengan kartu di disini menggambarkan seorang cancer akan memulai pekerjaan yang baru ataupun bisnis yang baru dengan dukungan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan disini dijatgan menggambarkan Seorang Cancer akan berhasil melakukan pekerjaan dan membuahkan hasil yang dapat menunjang karir dan keuangannya di bulan Juni tahun 2020 dan jika kartu dekat, demen kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara. Seorang Cancer di sini kelihatan. Seorang Cancer akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen di bulan Juni tahun 2020 bersama pasangan. Dan King of Sword ini mengandalkan orang tua dari pasangan, dan orang tua seorang Cancer akan menyetujui hubungan tersebut dan memberikan dukungan agar mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius dan jejak di sini menyatakan bahwasanya kesempurnaan hubungan asmara yang dimiliki oleh seorang cancer di bulan Juni sangatlah bagus itu menandai itu ditandai dengan seorang cancer bertemu dengan pasangan dan memiliki komitmen serta mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan untuk angka keberuntungan seorang Cancer di bulan Juni tahun 2020 itu berada di angka 1, 18, 81, 12, dan 25. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Cancer di bulan Juni tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.